Kabut yang seb waktu nggak enggak, bos sapi mangga. Ayo bos sapi yang punya kuda Semedang. Buat sahabat saya dari PP salam. Buat anggota dan Tuk. Reng kuda di alap budak senata Udah menangah dandang Menangah di Serang tarung peceh cinta Sindeng ngawingan Rungarang budak senata Ayo bos api, mangga kau ayo bos api Ayo bos api, bos tape, silahkan Ayo, hei Abah, ingat abah Aku dia sama teman-temannya, terima kasih Sehat selalu ya, tetap kompak, jaga kesehatan Ayo bang, sini ba. Budaya kota semangat Bang ring Baru di sini. Terima kasih dan buat semuanya. Rekor oh, orang di Arab Noharaku dak senata I, i, i, lagi bos no, sapi udah menangani bos sapi let's send you fire bos sapi Turun, turun, Abah, ini lu jangan ngeunggah yeah. oh, mangga diatur